masing Inggrisnya apa aja? kalau ular? ular. kalau ikan? ikan. apa? ikan masih. burita? Pem -pem. burita apa? Pem -pem. burita. siapa? oh. push. kalau anjing? apa anjing? pak. kalau beruang? Bok. apa? apa? Bim. iya. apa lagi ya?